Oke okay everyone, welcome back on Watch YouTube channel Still with me Tio. Nah, ini dia yang anget, yang anget Sebetulnya ini masuknya mungkin gak terlalu telat-telat banget ya menurut gua ya Ini nih Saiko lumayan agak-agak tepat waktu nih datenginya ya Dan ternyata benar, waktu awal-awal gue dapet kabar si Arnie ini launching, oke. Okay. Anyway, yang mau gue bahas ini Arnie ya, Seiko Arnie ya. <tuh> Waktu si Arnie ini datang, gue ngeliat launchingnya, gue lihat fotonya itu kayaknya keren dan ternyata setelah on hands, ini jam tangan emang keren beneran. Bahkan gue bilang lebih keren dan kelihatan lebih versatile, lebih solid dibanding yang seri sebelumnya, seri yang model original Arninya, ya. Fans Seiko garis keras ya pasti udah paham lah ya Jam di gigi ini kenapa dikasih julukan Arnie ya nggak sih? Karena pendahulunya Seiko H558 melejit karena dipakai Arnold Schwarzenegger Di beberapa filmnya di tahun 80an Yang spesial dari rilisan terbaru itu apa sih? Nah ini yang pertama Seiko Arnie yang baru ini ini dibuat untuk merayakan anniversary yang ke-40 Seiko H558 yang merupakan Hybrid Diver's Watch pertama di dunia dengan fitur Alarm Chronograph ya. disebut Hybrid Diver's karena menyatukan tampilan analog dan digital keunikan ini Arni selalu diserbu penggemar jadi pada zaman itu jam kayak gini nih udah lumayan unik untuk di kelasnya Seiko ya. Nah yang sekarang ini kan kalau dilihat dari bodinya kan kelihatan seperti kronograf ya. Kelihatan seperti kronograf. Tapi sebetulnya ini ternyata setelah gue cek bukan kronograf walaupun di sini tetap ada fitur stopwatch ya. Jadi yang di crown sebelah kanan bawah ini ternyata dia fitur diving lock ya dive lock. Jadi spesialnya yang baru ini dia bisa mengukur kedalaman air hingga 80 meter terus mencatat diving lock hingga 100 kali menyelam ya kurang lebih seperti itu upgrade nya yang sekarang ya dan digital screen nya ini dipindah ke bawah nah sekarang untuk spesifikasi fisiknya case-nya itu diameternya di 46,92 mm Oke jadi kita bilang di sini ini diameternya hampir 47 ya Nah untuk ketebalan case-nya ini ada di 14,1 mm Lock nya itu kurang lebih di 50,9 mm Dan lock width-nya 22 mm Untuk case material-nya stainless steel Strap material-nya stainless steel Dan glass material-nya hard crystal Untuk movement-nya menggunakan solar quartz movement Kaliber H855 Dan water resistance-nya ada di 200 meter dan keempat crownnya ini semuanya screw down crown. Dan yang gua bahas yang stainless steel ini nama SKU-nya adalah SNJ-033 yang sekaligus menjadi salah satu warna atau varian favorit gua Karena di on handnya juga keren banget warnanya stainless steel stunning. Black dial dan strapnya bisa compatible, compatible dengan strap apapun Walaupun bracelet strapnya ini kalau gue bilang bentuknya hampir sama Atau mengusung desain dari ciri khas bracelet monster ya. Nah next ini ada yang padi special edition Spesifikasinya masih sama Cuman ini dia menggunakan desain padi yang baru Which is itu gambarnya kayak globe motifnya untuk di dialnya terus kombinasinya udah bukan merah biru lagi tapi lebih ke black and blue ya dan di sini talinya menggunakan silikon rubber. Nah, untuk snacks-nya di sini ada SNJ 037 037 ini yang katanya ya ini limited edition itu cuma 4000 pieces ya SNJ-037 ini limited edition 4000 PC lainnya tetap sama yang membedakan dia warnanya lebih syarat ke full black ya ini yang tiga di kanan jadi ini sebetulnya full black PVD coating keren juga hanya aja aku nggak nyangka kalau ini ternyata limited Oke gimana kok bukan Matic, nggak justru ini keren menurut gua gagah keren banget, ini satu-satunya Seiko, yang apa ya, modelnya kelihatan ada pusher kronograf, tapi bener-bener bisa menarik perhatian gua ya analog digitalnya juga nggak mengganggu eh, jamnya untuk dibaca ya semuanya tetap keren, tetap gampang dibaca, gue suka komposisinya juga pas, digitalnya juga pas, jadi siapa nih yang udah kena racun Arnie yang baru nih ya? Atau pengen cepet-cepet check out Kalian bisa langsung kunjingin website kita di jamtangan.com Terus kalian bisa langsung cek link produknya di caption ya Mau lewat aplikasi boleh, mau lewat web boleh Ada pertanyaan kalian silahkan tulis di kolom komen Terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe Itu hukumnya wajib kalau kalian pengen dapat surprise di episode-episode yang akan datang ya Terus like emang belum wajib hukumnya Tapi kalian harus klik like ya Terus kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu Atau mungkin kalian kalau niat ngeracun Kalian boleh share video ini Ada pertanyaan atau yang macem-macem Silahkan tulis di kolom komen Oke okay? I think that's all everyone Ada Seiko Arni ini emang keren yang baru sih Jadi gue mau um, <laughs> Gue mau up close and personal dulu sama si Arni ini Buat kalian Bisa langsung Happy hunting and happy shopping di website jamtangan.com. Oke, okay? I think that's all everyone. See you on the next video. Bye.